Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta lovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada, selamat malam Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Kali ini kita diajak goyang bareng nih Oleh Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah romantis banget ya Joget bareng dan bareng, Pokoknya happy banget Momen di saat acara silaturahmi Alumni Lida Dan DA Bunda Lesti, Bufa Bilar ini so sweet banget ya Joget bersama Bikin iri pada jomblo pastinya Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu Rumah tangganya Langgang terus dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tak hanya berdansa persahabat ya Lesti Rizky Bilar pun ini saweran Wow, Masya Allah banget pokoknya kebaikan Yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Ini Masya Allah buat bangga banget ya Doakan, dukung, dan support yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Momen ini diunggah kembali persahabat ya oleh akun Lestlar Sik Masya Allah banget ya hobah katanya itu. Joget bareng dengan Lesti Rizky Bilar. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari aku Niken, Anskor Malaysia. Masya Allah, kiut bahagia selalu Leslar Amin, doa baik nih diberikan. Dari salah satu sahabat Leslar Mudah-mudahan ya leslar selalu bahagia. Dan selalu memperlihatkan kekiutan dan keramatisannya Selanjutnya, kita simak juga persahabat. Ini ada momen spesial yang membuat kita bangga dan pasti gak sabar banget ya Menantikan proyek terbesar dari Leslar Kali ini bersahabat ya kita mendapatkan kejutan bahagia Melihat postingan saat tim Leslar Entertainment lagi syuting bareng dengan kru RTV Ini salah satu televisi bersahabat ya Masya Allah ini kejutan bahagia yang kita dapatkan Lesti Rizky Bilar mudah-mudahan yang selalu diberikan kelancaran, kemudahan segala sesuatunya Kita bangga banget dan kita pastinya selalu menunggu kejutan terbesar proyek dari Leslar Entertainment Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Erna Ninsi. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Semoga dilancarkan dan sukses. Amin. Ia robbal alamin. Dan kita juga salfok dengan beberapa komentar yang diberikan oleh sahabat wrestler. Sebelumnya ada pertanyaan dari Fianti85. syuting apa ya, Min? Tuh, persahabat yang bertanya apaan ini? Dan kita lihat jawaban di kolom komentar dari akun yumi.bxb.taiwan. Di situ mengatakan, kayak CL tapi di RTV kayaknya. Soalnya itu... Untuk Kru TV Wah, warsabat ya, Kru TV langsung. Ini berkolaborasi bersama Leslar Entertainment. Digambarkan, warsabatnya, Leslar ini syuting seperti Cinta Abadi Leslar atau CAL, tapi kali ini beda stasiun. Stasiunnya itu ada di RTV, warsabat ya, Masya Allah. Kita doakan apapun itu, mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran. Kemudian juga, persahabat, kita mendapatkan info langsung dari Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya. Satu jam yang lalu mengunggah di IGS, persahabat, ya. Papa Bilar menginfokan bahwa idola kesayangan kita ini akan menemui salah satu Leslar Lovers. Wow, kira-kira siapa yang akan ditemui? Kejutan apa yang akan disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar kali ini? Lanjut part kedua, persahabat, ya. Kali ini part kedua, Papa Bilar akan